Siapa ingin roh kudus bekerja leluasa dalam hidup atau dalam dirinya bisa angkat tangan Meskipun saya nggak melihatnya Tuhan melihat Anda Saya tahu inilah hari yang Tuhan jadikan bersukacitalah citalah mujizatmu akan tiba Ini bukan pengharapan palsu karena orang beriman tidak akan pernah diia-siakan Saya yakin Tuhan mendengar seruan hati kita Nah supaya roh kudus bisa bekerja dengan leluasa Hati jangan ditutup Apapun yang di dalam gelap, remang-remang, tidak kena cahaya matahari nggak bertumbuh. Luka kita juga, jika kita terus tutup, kecuali kalau luka terbuka ya mau nggak mau harus ditutup dijahit dulu. Tetapi luka kita nggak akan kering kalau ditutup terus-menerus. Harus diekspos di tempat terbuka asal aman dan bersih. Saya yakin apa yang basah akan kering dan apa yang kering akan dibasahi kalau kita taruh di depan rumah kena hujan ya kan. Penting hati itu ditaruh.